Ini ternyata permen Yupi Baby Beers Kau lihat teman-teman Kakak menemukan harta karun Kita perlu ambil nada ya Untuk memasukkan Semua ini teman-teman ya Wow Unik-unik sekali ya teman-teman Oke, kakak siapkan wadah ya teman-teman Wow, ada yang bulat Ada yang panjang Ada yang besar Ada juga yang kecil ya teman-teman Oke, kita masukkan yang besar-besar dulu ya teman-teman Oke, kita ambil yang ini dulu ya teman-teman ya Wow ini besar-besar sekali Pasti isinya banyak ya teman-teman ya Wow ini berlumpur ya teman-teman ya Wow lihat teman-teman Kita perlu ambil air nanti ya teman-teman ya Wadidaw ini ada banyak teman-teman Ini apa ini teman-teman Ini sepertinya loli wow. Oke okay. kita ambil ini apa teman-teman Wah wow, mantul teman-teman Ini permen Yupi. Wah, siapa yang suka permen Yupi Ini apa teman-teman Wadidaw Ini Yupi lagi teman-teman Oke kita masukkan ya teman-teman ya Wah sepertinya kakak menemukan banyak Yupi ya teman-teman Wah ini sepertinya telur berhadiah ya. Atau apa ya teman-teman ya Nanti kita cuci Nanti kita bersihkan ya teman-teman Wah mantul-mantul Ada yang bentuknya panjang ya teman-teman ya Oke kita ambil ya teman-teman itu lagi teman-teman ya, Wow selesai teman-teman Oke okay, kita cari air bersih Let's go sekarang ini dia teman-teman Kakak sudah menemukan air bersih Oke okay, kita akan membersihkannya Tapi sebelumnya kakak sudah menyiapkan wadahnya ya teman-teman ya Oke okay, tahu selama lama ya teman-teman Kita cuci yang mana dulu nih ya, teman-teman Wah wow, kotor sekali teman-teman ya Kita huh? cuci dulu ya teman-teman Apa ini teman, -teman? Wadidaw, ini lollipop teman-teman Permen lollipop, ada gambar sapinya Wah, mantul Oke, kita simpan ya teman-teman Wah, apa lagi ini teman-teman ya teman-teman ya, ini jadinya apa teman-teman mantul-mantul-mantul. Ah, ini perumen leli kipas. Wow, ini unik sekali ya teman-teman ya. Wah, mantul. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Wah, ada yang sama bentuknya teman-teman ya. Imitasi teman-teman. Ya. Huh? Uh, Bulat-bulat. Apa ini teman-teman ya? Hahaha. Oh, ada warna pink dan ada warna hijau tos ke teman-teman. Wow ini permen emoji teman-teman. teman teman Wow ya, ya? ini, ini, ini, ini, oh, ini ternyata minuman rasa permen karet. Gambarnya sapi ya teman-teman. Oke siapa yang tahu suara sapi? Oh, oke okay, kalian hebat. Simpan ya teman-teman ya. Kita ambil yang warna lagi nih teman-teman ya. Wah ini ada imut lagi. Oh ini permen Yupi teman-teman. itu ternyata permen yubi baby bears. Yupi bentuknya beruang. Tur, oke kita simpan teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Oh, -teman. ini apa nih teman-teman? Wow, ini ternyata jajanan. susah. Oke, ini ternyata jajanan jagung teman-teman. Wah, ini jagung bakar ya Rasa jagung bakar Oke, okay, ini jajanan tos Oke, okay, tos ini Kita ambil lagi imut, -imut lagi teman-teman Ini bulat-bulat Apa ini ya, teman-teman Wadidang Ini ternyata permen karet yang viral itu teman-teman Permen karet gambar bebek bebek lucu warnanya kuning ya teman-teman. Oke kita simpan. Kita ambil ini lagi teman-teman. Ada dua ya. Sepertinya ini permen karet viral juga. Bentuk apa nih ya, teman-teman ya? Oh ini bola teman-teman. Permen karetnya gambar bola. Oke kita simpan. Itu lihat ya, teman-teman ya. Jadi ini apa nih ya, teman-teman? Yupi teman-teman. Aditau ini Yupi cocok, lihat. Wah ini Yupi kesukaan kakak nih teman-teman ya. Enak sekali nih teman-teman Yupi tapi ada rasa coklatnya. Oke kita simpan. Lanjut teman-teman. Wah masih banyak teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Wah Yupi ini teman-teman. Yupi apa ya? ada yang paling suka Yupi apa teman-teman? Eh, penasaran nih yupi apa, teman-teman? Oh, ini Yupi Litter, Stan Kemen Yuppie bentuknya bintang, teman-teman Bintang kecil dia langit yang biru mau oh, mantul Oke, kita ambil Siapa yang suka yupi Litter, Stan? Oke Hidaw, Ini coklat, coklat, coki-coki Wow, ada gambar Free fire -nya. enak nih teman-teman coki-coki ya simpan oke lanjut ini teman -teman. wow ini jelly teman-teman jelly buah-buahan wah enak ya oke kita simpan ada apa lagi nih teman-teman wow ini besar teman-teman kita lihat wow ini yupi teman-teman wow isinya banyak Wow, ini Yupi gatot kaca teman-teman Wow, ada Yupi bentuk kentang gorengnya Wow, mantul Ini bisa dibagi dengan kalian ya teman-teman Ini bentuknya, isinya banyak ya teman-teman Bentuknya kotak, oke okay. teman teman teman ini, Jadidaw, ini marshmallow, teman teman marshmallow, karakter Wah. Jangan, jangan, waraku, krim, teman teman Unik, ya. Jod, teman teman teman teman teman es teman teman teman teman teman teman teman teman ini kormen, teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman keren simpan satu ya, lagi teman-teman ini yang terakhir ya itu ibu teman-teman ibu burger oh, yuki ibu bentuknya burger oke selesai teman-teman pasti -teman. kalian sudah nonton video kakak semoga kalian terhibur sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like komen subscribe dan share aktifin juga tanda loncengnya teman-teman jangan lupa belajar ya teman-teman dadah